Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat menaturkan selamat hari minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat Kota Baru, Gelorejo semuanya. Dan juga kepada warga tamu yang baru pertama kali ikut dalam peribadatan pagi ini Bapak, Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sebelum ibadah kita mulai Ada beberapa penekanan Warta yang perlu kami sampaikan Pertama Ibadah PAPD Dan ibadah berayat Masih kita lakukan di rumah kita Masing-masing secara online Yang kedua Liturgi yang kita gunakan pada kebaktian minggu hari ini adalah tata ibadah khusus sebagai respon GKJW Jemaat Kota Baru Troso terhadap munculnya pandemi Covid-19 serta sebagai wujud partisipasi kehidupan beriman segenap warga GKJ terhadap himbauan pemerintah maupun negeri dalam menyikapi persebaran virus corona. Kita berharap supaya pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal dan kembali beribadah di gereja. Demikian penekanan warta Jemaat yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah hari Minggu ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Hidung Jemaat nomor 21, Baed Yaman. Kristen kekal sebab ia tidak akan pernah meninggalkan segala karya-Nya. Amin. Kembali kita pujikan nyanyian jerikitung cuma 246 bait 1. mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang maka kita serahkan segenap keberadaan kita kepada Tuhan, sehingga persekutuan yang kita alami bersama pada saat ini, sungguh-sungguh menjadi bagian dari ungkapan syukur, bagian dari ungkapan keberadaan kita kepada Tuhan. Mari kita melakukannya dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa merasakan, kami senantiasa mengalami segenap anugerah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan. Kami senantiasa menerima anugerah kecukupan untuk beragam kebutuhan yang kami perlukan di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih atas semuanya itu, sebab berkat Tuhan membuat kami senantiasa ingat akan keberadaan Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan kami masing-masing. Yalah kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi terlebih apabila kami mengingat kekurangan kesalahan bahkan dosa yang selama ini kami lakukan di hadapan Tuhan ternyata Tuhan begitu tulus menerima kami Tuhan begitu sungguh-sungguh menyertai dan bersama-sama di dalam hidup kami Terima kasih Allah atas anugerah pengambunanmu dan jadikan anugerah ini sebagai bagian ajaran yang telah nyatakan bagi kami sekalian untuk meneruskan, untuk menularkan, untuk mempersaksikannya kembali di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Kami malu saling memberi maaf apabila di antara kami melakukan kesalahan. Ya Bapak kami serahkan persekutuan yang kami bangun pada pagi hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kembali kita ungkapkan diri kita masing-masing kepada Tuhan melalui pujian dari Kitab gitu Jemaat Nomor 23, Baik 1 dan 2. Yang Allah, kasih saudara sekalian. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dinyatakan kepada kita sebagai jawaban Tuhan atas keberadaan, atas ungkapan pribadi kita masing-masing. Yesaya, dalam bagian kesaksiannya, menyatakan demikian: "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan." Seperti kabut diterbangkan angin Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup Kembalilah kepadaku Sebab aku telah menembus engkau Amin Sekarang kita akan melandaskan Sukacita persekutuan kita Kita akan merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab akan dibacakan oleh salah seorang penatua jemaat Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 Jemaat yang dikasih Tuhan tiba saatnya kita akan membaca dan dengarkan firman Tuhan Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucapkan bersyukur dan terima kasih diadamu atas penyertaan dan pemeliharaannya pada kami. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Kiranya rohmu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan. Dan terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari. hari Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, ada tiga direkomu. Yang pertama Yohanes pasal 20 Ayat 19 Sampai dengan 23 Perikop yang kedua Yohanes pasal 20 Ayat 24 Sampai dengan 29 Perikop yang ketiga Yohanes pasal 20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 Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lampunya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Tahulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.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 supaya kamu percaya bahwa Yesuslah kuisias anak Allah dan supaya kamu beli imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan dan manturan pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan serta memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jelas sekalian sebelum kita renungkan lebih lanjut kesaksian tadi, marilah kita sambut dengan kembali menguji Tuhan di Jemaat nomor 52, Baik 1. tema dengan kita pada kebaktian Minggu pagi hari ini adalah beriman atau mengimani, artinya menghayati atau menghidupi sosok yang diyakini telah memberi teladan, telah mewujudkan. Karya untuk tidak sekedar dicontoh, tetapi perlu harus dilanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari yang mengimani. Bapak, ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Paling tidak di gereja kita, Gereja Kristen Javirathan, hari-hari ini menjadi tema sentral, khususnya di sepanjang minggu-minggu Paskah yang sedang dan masih akan kita jalani. Dan pagi hari ini saudara-saudara kita memasuki pekan Paskah yang kedua. Jangan jemaat yang terkasih, bagi orang Kristen, tema tentang kebangkitan Yesus sangat penting. Dan mengapa penting? Sebab dari kebangkitan inilah gereja atau kekristenan dibangun, gereja atau kekristenan bahkan dibentuk. Artinya, bahwa landasan utama kehidupan iman Kristen adalah peristiwa kebangkitan Yesus Malah Rasul Paulus kepada Jemaat Tuhan di Korintus sebagaimana yang diungkap dalam kesaksian surat 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itulah penegasan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus untuk mengbombung, untuk memotivasi, untuk mengokohkan keyakinan iman Kristen yang dialami oleh jemaat. Tetapi sejarah-sejarah juga harus diakui bahwa pada titik krusial inilah sering timbul persoalan. Banyak orang berusaha untuk mengguyang bahkan meruntuhkan fondasi iman Kristen dengan bermacam pernyataan, dengan bermacam pertanyaan yang biasanya Selalu dan selalu disertai dengan simpanan argumentasi dan pasti argumentasi yang sedang disimpan itu selalu menurut nalarnya yang jelas-jelas terbatas. Sebagian menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mati, yang mati disalib itu adalah orang lain. Yesus telah digantikan oleh orang lain untuk mengalami penyaliban, dan dengan demikian maka logikanya ya Yesus tidak pernah mati apalagi bangkit kembali. Sebagian lain menegaskan pernyataan itu dengan bertanya, apakah benar Yesus disalib? Apakah benar? Yesus bangkit, apa bukti dari kebangkitannya? Pernyataan dan pertanyaan ini muncul karena dalam kenyataannya ada bahkan banyak orang yang meragukan bahkan tidak percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit dari kematiannya. Pernah seorang Kristen bertanya kepada seorang Yahudi tentang siapa Yesus dalam pandangannya sebagai seorang Yahudi. Si Yahudi pun menyampaikan pandangannya. Katanya, Yesus itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bagi kami orang Yahudi, Yesus itu tidak lebih dari seorang yang hidup dengan pemikiran dan perilaku yang berbeda bahkan cenderung aneh. Daripada atau dengan kurang kebanyakan pada zaman. Idealismenya berbeda dengan idealisme yang teranyam dalam tradisi dan adat istiadat Yahudi. Ajarannya agak berbeda dengan yang diajarkan oleh Taurat. Pendeknya, Yesus adalah orang yang terlalu berani melawan arus dengan idealismenya. Tapi akhirnya gagal merubah dunia yang dihidupinya. Ia mengalami kegagalan karena bergilas oleh sistem yang sudah tumbuh, yang sudah hidup dan bahkan berakar ribuan tahun dalam masyarakat Yahudi. Dari pandangan itu menunjukkan bahwa bagi orang Yahudi Yesus yang telah hadir dan berkarya itu bukanlah Mesias. Dia bukan sosok pembela atau pahlawan. Seperti yang selama ini mereka nanti-nantikan, bagi orang Yahudi tidak layak seorang Yesus itu menjadi sosok Mesias, sebagaimana yang selama ini mereka harapkan. Mesias adalah sosok yang selalu menang dalam setiap. Pertempuran dalam setiap pertibatan, tetapi pada diri Yesus mereka merasa tidak mendapati hal yang seperti itu. Kalau kemudian kepada mereka, orang Yahudi itu diajukan pertanyaan tentang kebangkitan Yesus: pasti mereka akan menyangkal, mereka pasti tidak mempercayainya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, senada dengan pandangan seorang Yahudi itu, Injil Matius juga merekam kisah yang sama. Begitu gamblang dilukiskan bahwa para penjaga makam atau pasukan Romawi. Yang turut menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus ternyata mereka telah dibayar oleh para pemimpin Yahudi. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dan mereka dibayar oleh para pemimpin Yahudi dengan tujuan agar menyampaikan sebuah kebohongan. Mereka diberi sejumlah uang untuk berkata bahwa mayat Yesus dicuri, bahwa Yesus tidak bangkit. Sayangnya saudara-saudara, kebohongan besar ini yang kemudian dihembuskan terus di kalangan orang Yahudi hingga membentuk keyakinan pada diri masyarakat luas. Rihal ketidakpercayaannya Pada Kebangkitan Yesus Tentu Masih banyak orang lain yang ragu Dan tidak percaya Akan kebangkitan Yesus Bukan hanya Orang Yahudi Malah ketidakpercayaan itu Sampai dengan zaman ini pun Kalau kita Mencermati yang terjadi di media sosial diungkapkan dengan sangat vulgar, diungkapkan dengan sangat menohok dan inilah tantangan yang harus disikapi secara bijak oleh orang Kristen sejak 2000 tahun yang lalu inilah dunia Tempat di mana orang Kristen juga bersama-sama hidup di dalamnya Dan semua ketidakpercayaan, semua keraguan itu Harus diterima sebagai tantangan Yang tidak boleh dihindari apalagi, apalagi ditinggalkan begitu saja Orang Kristen harus memberi jawab atas ketidakpercayaan mereka Sebagaimana Yesus yang dengan kehadirannya Memberi jawab atas ketidakpercayaan dan keraguan Bahkan ketakutan para murid tentang kebangkitan Dan pertanyaannya sekarang saudara-saudara Maukah kita memberi jawab atas ketidakpercayaan dan keraguan Banyak orang tentang kebangkitan Yesus Maukah kita? Bukan persoalan mampu atau tidak mampu Tetapi persoalannya adalah kemauan Kesediaan, kesanggupan Dan tentunya kita juga patut Merancang Memiliki Cara yang tepat Cara yang bijak untuk mengungkapkan Jawabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian Belajar dari bacaan kita Pada hari ini Paling tidak ada dua hal Yang bisa dilakukan oleh orang percaya Yang pertama adalah Cara dan lagu hidup orang percaya harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Pengalaman hidup para Rasul dalam kepemimpinan Rasul Paulus menandaskan hal itu. Yakni bahwa sebelumnya mereka adalah orang-orang yang takut. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukannya, seperti yang diwakili dalam cerita tadi oleh Thomas yang ragu, Keberaniannya memberi jawab dan pengertian tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang itu adalah bentuk perubahan di hidup. Artinya, bahwa mereka tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kepada orang Yahudi. Mereka tidak juga menjadi terjerat pada penyesalan atas sikap dan perilaku hidup yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka tidak berhenti hanya dengan meratapi nasib dan kemudian pasrah pada keadaan. Tetapi kini mereka telah menjadi orang yang berani bersaksi tentang Yesus yang baik. Mereka menyampaikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit di dalam diri mereka. Yesus telah mengubahkan mereka melalui kuasa kebangkitan nya Kuasa Yesus yang bangkit telah memerdekakan mereka. Sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan Oleh kecemasan dan ketidaktahuan Karena itu saudara-saudara Orang Kristen didorong untuk membuktikan diri sebagai orang yang bangkit Orang yang telah bangkit dari kegagalan Bangkit dari keterpurukan Bangkit dari kemalasan Bangkit dari keputus asa, bangkit dari kekalahan, bahkan bangkit dari kematian murani, dari kematian keyakinan, dan bangkit dari pengharapan. Yang kedua, membuktikan kebangkitan Yesus dengan terus membangun persekutuan atas dasar kasih dan pengampunan. Artinya adalah Bahwa persekutuan yang dihidupi oleh Orang percaya itu Dilandasi oleh kasih Dan pengampunan Kasih Dan pengampunan Yang telah lebih dulu Dia terima dari Tuhan Allah Kasih dan pengampunan itu Harus diteruskan Harus dipersaksikan Harus diwujudkan Di dalam kehidupan bersama dengan sesamanya. Kita mungkin patut untuk menyimak kembali yang terjadi dalam perjumpaan singkat Yesus dengan orang-orang yang tertakutannya. Mereka telah diubahnya menjadi komunitas kasih untuk atau agar saling menguatkan mereka dihimpun dan dipanggil untuk menjadi seperti Yesus yang dengan sukacita melakukan tugas panggilan Bapa pencipta. Komunitas yang menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih dan senantiasa menghampung. Demikianlah panggilan kepercayaan yang melekat dalam komunitas pada diri setiap orang percaya, yaitu ke membangun kebersamaan di dalam kasih dan mewujudkan kebersamaan dengan saling mengatur. Ini berarti bahwa semua anggota menjadi terhubung antara yang satu dengan yang lain, setiap warga atau anggota. Dalam komunitas itu, akan selalu saling memperhatikan dan fokus pada hidup demi dan dalam kasih. Apabila didapati ada yang merasa tidak perlu menjadi bagian dari komunitas kasih, seperti yang dialami oleh Thomas, maka yang lain terpahir untuk menolong. Komunitas kasih dan pengampunan adalah prioritas pembangunan suatu jemaat. Perhatikanlah dunia hidup kita, bukankah penuh dengan kebencian dan dendam? Orang percaya yang menghadirkan diri sebagai komunitas kasih dan pengampunan Harus bersaing dengan dunia yang penuh kebencian dan dendam Dan ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebangkitan Yesus secara nyata Dalam hidup dan kebersamaan kita Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Mari kita selalu mengingat bahwa Yesus tidak hanya bangkit dari kematian Ia juga bangkit dari keterpurukan, ia bangkit dari hinaan, ia bangkit dari fitnah Dan kemudian menjumpai orang-orang yang terpuruk dan takut agar mereka bisa bangkit seperti dirinya kebangkitan Yesus membuat makin kokoh bangkitnya komunitas kasih dan pengampunan yang sejatinya telah dibentuk oleh Allah sendiri. Marilah semua bentuk sikap serta perilaku hidup kita menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan, keraguan, ketidakmengertian bahkan ketidakpercayaan bagi mereka kepada Yesus yang bangkit. Amin. Kita sambut peribadatan kita dengan merenungkan serta menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 53 bait 3. Pengakuan iman rasuli, untuk itu jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Kuasa, langit dan bumi, dan, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal, Tuhan kita, yang dikandungkan pada Roh Kudus. Lainnya dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemberitaan Pontius Pilatus disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam Kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Puasa, dan akan datang dari sana untuk mengelilingi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus gereja yang kudus dan amat, persetujuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diperkelahkan untuk kembali. Saudaraku sekalian, tiba saatnya kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Kita akan menyatakannya dengan menyerahkan persembahan yang masing-masing telah kita siapkan. Surat 1 Petrus, Pasal 5, Ayat 7, mengingatkan kepada saya dan dengan sekalian demikian. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita akan menyerahkan persembahan, sirin dengan menyanyi dari titung jemaat nomor 281, bait 1. Thank mm -hmm. you. Terpujilah engkau ya Allah yang Maha kasih Karena pada hari ini kembali kami boleh membangun persekutuan Meskipun masih harus kami lakukan di rumah kami masing-masing Bersama dengan keluarga kecil kami Tuhan kondisi yang demikian ternyata tidak cukup mampu melunturkan bahkan menghilangkan sukacita persaudaraan yang harus kami wujudkan di dalam kehidupan kami terlebih ketika kami bahkan saat-saat kami merenungkan kehadiran Tuhan yang senantiasa bersama berkarya di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa kami teringat kepada saudara-saudara kami kepada beberapa orang tua kami di tengah usianya yang makin bertambah kekuatan raganya pun bertambah kurang ya Tuhan Anugerai kepada setiap kami segenap anggota keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi, Tuhan pakai untuk merawat, anugerai kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan dan kebijakan. Apapun yang kami lakukan benar-benar menjadi sarana bagi Tuhan menyatakan kasih menyatakan kesetiaan kepada mereka. Demikian juga dari mereka, kami pun Tuhan ajar untuk senantiasa mau bersabar, mau menerima kenyataan kehadiran Tuhan di sepanjang di depan kami. Bapak kami serahkan segenap doa, segenap upaya yang terjadi. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga apapun bentuk jawab yang Tuhan berikan, kami pun dapat mengalaminya dengan penuh lengkapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, yang hingga saat ini harus berjambang dengan kami oleh sebab situasi dan kondisi Bapak pimpinan dan campur tangan Tuhan, biarlah senantiasa menguasai dan bersama-sama dengan mereka sebagaimana Tuhan menyatakannya kepada kami sekalian hingga hari ini. Kami yakin Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberkati setiap hal yang mereka lakukan sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat mereka alami dengan sukacita. Bahkan selanjutnya, kami pun masing-masing Mau dan mampu saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu Dan apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tidak kami hentikan untuk diri pribadi kami Tuhan, Allah Bapa, kami nyerahkan saudara dan anak-anak kami Anak-anak jemaat yang masih harus melanjutkan studi Tuhan campur tangani setiap upaya, persiapan, atau apapun yang mereka hadapi, campur tangani belajar yang mereka lakukan, antrai terang ke dalam hati dan pikirannya, sehingga apapun bentuk dan bagaimanapun cara mendapatkan ajaran, mendapatkan contoh dan teladan dari pengetahuan yang mereka dapati dari lembaga sekolah masing-masing, dari pendidik dan pengajar masing-masing dapat mereka cerna dengan baik dan menolong mereka, membantu mereka, bahkan membimbing mereka meraih masa depan yang baik sebagaimana yang bukan berindaki. Demikian juga bagi para orang tua, Tuhan memakai mereka untuk mendampingi, karena itu biarlah anugerah kesabaran, anugerah kebijakan yang berasal hanya dari Tuhan memimpin mereka untuk melakukannya. Bapak secara khusus kami menyerahkan berbagai upaya yang kami lakukan, kami hadapi, kami saksikan sehubungan dengan maraknya persebaran virus Corona yang hari-hari ini selalu dan selalu menghantui kami, membuat kami takut, membuat kami was-was. Bapak pimpin kami, kuasai kami, biarlah kami mampu Menghadapi keadaan ini dengan sebaik-baiknya kami mampu dan mau menyikapinya secara bijak Hingga akhirnya kami pun dapat hasil yang menggirakan Sebab Tuhan senantiasa mencampur tangannya Secara khusus juga bagi saudara-saudara kami yang terlibat secara langsung dalam penanganan kasus virus corona ini, baik yang Tuhan pakai di dalam pelayanan di bidang kesehatan atau di bidang apapun berkaitan dengan virus ini, kekuatan, kesehatan, peliburan sukacita dan kebijakan Tuhan berikan kepada mereka sehingga terbimbing dengan baik dan melakukannya dengan penuh hanya bagi kemuliaan Tuhan. Segenap anggota keluarga, kepada mereka, Tuhan pun tetap menjagainya. Bapak yang kasih untuk segenap pimpinan bangsa dan negara kami dari lingkup pusat hingga di daerah-daerah kebijakan Penghiburan, ketulusan Tuhan menghancurkannya kepada mereka. Ya, Bapak, kami menyerahkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapak, pakailah persembahan itu. Terima dan sucikan sehingga benar-benar menjadi sarana yang tepat. Di dalam kami, gereja dan jemaatmu merancang, melakukan, dan melanjutkan kegiatan dan pelayanan. Pakai kami dan mampukan kami menjadi saksi yang tepat di dalam kehidupan bersama dengan lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Ya Bapak, kami akan mengakhiri kebaktian pada minggu pagi hari ini. Apabila nanti kami masih harus melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan. Hanya tangan kuasa dan kasih yang senantiasa kami nantikan hadir, kami nantikan membimbing di dalam setiap hal yang kami lakukan Di dalam Yesus Kristus kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami dan biarlah kesempurnaan dari siapa doa dan permohonan kami. Kami nyatakan melalui permohonan sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah mu Datanglah kerajaanmu Kau Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat karena engkau punya. Ke Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di bahasanya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada Minggu pagi hari ini. Marilah kita kembali melakukan dan melanjutkan aktivitas kita masing-masing sesuai dengan rancangan dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian kita melakukannya, kita melanjutkannya dengan tetap penuh sukacita. Penuh dengan ungkapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kita lakukan dengan semakin baik. Saudara-saudara saya yang berdiri, marilah kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 269 baik 1. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menginari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Pada hari ini sampai ke kamu. Amin Itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian pelayanan kebahagiaan minggu tanggal 19 April 2020 hari ini telah kita alami bersama. Selamat menghayati aktivitas di hari minggu ini, tetap dan senantiasa waspada dengan situasi alam, mari kita jaga dan rawat kesehatan, makin bersemangat. Berkat Tuhan menyempurnakan kemampuan dan menyertai setiap usaha serta hasil karya kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.